Kita tersesat di tempat yang indah <laughs> wow, Kita berburu spot foto. Ini adalah bocil-bocil dari Mana, mana ini namanya raya ayo bud garuda pancasila ah. burung apa hewan apa yang terdiri dari satu huruf di sana ayo ini oh. yang keren ini di, sana ada di atas gunung itu kira -kira. banyak Ganya. ada banyak ada gajah ya kawan-kawan saya pulang dulu <laughs> pulang dulu <laughs> sini tersesat di tempat yang indah, muter-muter, ayo paman, itu kita kayaknya nemu ceklek, mantap sekali nih paman, di sana ada mbak si mbak si, macet ya paman, berapa sebanyaknya? asrama paman? Hmm? asrama ya. beli aman gini Wah, itu jadi asap-asap yang di sini tuh dari favornya dia okay? <laughs> dari itu asapnya. Ke nomor aja, semuanya, kita tersesat di tempat yang indah. <laughs> Wah, kita berburu spot foto, ada foto ya sama pamannya ini. Kita hanya berdua ini. Berburu cepat bawahnya. Lembah, bawah lembah. Jadi kita habis kondangan terus kita gondangan di mana mungkin mungkin ya. Blabak, Meglang. Ini jalannya itu ekstrim keren, tapi nah kita cek lokasi tepatnya sangat membingungkan. Jadi kayak kayak tersesat di tempat yang indah tadi ketemu teman-teman juga di sana kecil-kecil kita udah habis jalan berapa jam tadi ya, oh, itu ke purapa paman? Ini. ini kayaknya kita ke bawah ke bawah aja, ke ah, kiri ini ke bawah ke kiri sudah dua jam kita muter-muter area gunung area Lombay Lali Solo 3, arah Gopeng itu kalau buat explore jalan-jalan. Uh, apa ya bahasanya? muter-muter. Sireng-sireng, -muter. sireng-sireng. Sireng-sireng <laughs> sama Mbak Sri Sireng -sireng. mungkin. Sama Mbak, Sri. <laughs> sama Mbak Sri. Itu tempatnya jos. Sejuk adem. Di sini enggak ada sin jadi kita asal turun apa naik, kalau turun ke arah kota Jadi gak bakalan tersesat Disana itu kaki gunung Kenapa tadi? Gunung gunung? Bukan Ya ini kan gunungnya ya tadi Iya, iya, iya Iya, iya, iya Iya, iya ini gunung Eh, yang itu Pak Pak kita bingung nih tadi Kok kita kan jadi ketemu banyak gunung di sini. Kayaknya kita tadi di, di desanya, ini spotnya teman-teman. Spotnya itu saya cuma mepet mepet. Tapi nah kan kalau explore itu banyak tuh teman-teman explore pakai motor boncengan. Nah, Dan Pak Seri juga itu sendiri. Aduh. Nah, ini. Apa ini? Ini boncengan. Seri. Nah. Sebenarnya tempat explore buat indah indahan di jalan. Tapi di sini selalu apa cuacanya tuh krimis embun. sangat eksplor jadi wisatanya tuh explore alang gratis cuma model Google map di sana itu pemandangannya bagus banget kata ini gunung apa jadi teman-teman yang mau explore itu cuma melewati ketepas itu Google map sampai sana kalau naik lagi udah dan ada sinyal itu naik terus kita mau arah ke kanan kalau kanan itu dari ketepas tuh ke arah silau bohelali kalau ke kiri itu ke arah kopeng Solo tiga tapi tempatnya buat explore jalan-jalan sangat spesial bagusnya tuh pagi pagi paman subuh apa itu nanti viewnya view merbabu sumbing merapi kalau dari selas merapi kemarin aku cek lokasi di sana sumbing gunung sumbing itu salos sali, sali. seperti ini teman-teman kanan kiri itu sebenarnya itu pemandangan mungkin ini kameranya nggak support model kayak puncak ya paman ya ini ini spesial jadi kita enggak jadi korban wisata selebgram korban wisata editan tapi lebih bagusnya explore gini ada tempat bagus kita berhenti foto-foto jalan lagi ada warung kopi mampir gelosok <tik> gilar gelosok biasanya ceklok ceklok itu Explore-nya cuma pakai motor, jadi kalau pakai motor kita bisa melewati jalur-jalur yang setapak Sampai pendaki-pendakian yang nggak tembus Kayak di Silo kemarin di video Silo Explore Silo Sebenarnya lebih menarik Daripada kita bosen di tongkrongan atau tempat-tempat wisata Jadi sepanjang perjalanan dari ketep ke arah kanan dan kiri tadi Itu udaranya relaksasi Nyaman sekali Mengelilingi gunung Nih teman-teman yang explore banyak ini biasanya motor-motor klub -motor area sini, motor-motor klub -motor rombongan, pecinta motor touring area touring ya. teman ya ya, area touring itu, takutnya sudah sebenarnya ini. Gunungnya sangat bagus, tapi ini udah masuk kabut karena kita udah sore ini kita jam tiga. Kalau siang atau pagi tuh jamin view-nya aux. Wah, ini buat gitu. Kebetulan baterainya tuh habis, kita tuh habis kondangan. shoot video wedding. Nah, kita, kita pakai oles lebarnya ini nggak tahu ini kita nggak Google Map mau oh, pakai pakai Google Map apa man bawa rasa ada, ada sinyal, eh? ya, ada, sinyal. Oh, ada sinyal ya wow oh, itu sungainya ini mantap sekali. ini ada sungai nah ini ekspor bambu tapi tak jamin dingin hutan gunung. Oh, hutan. Ya, hutan tapi hutan bambu. Nah, itu gunung bukit itu hutan bambu semua. Mungkin di sini jadi kayak perajin bambu, ekspor bambu. Mungkin teman-teman kalau mau yang cari bambu kebutuhan rumah tangga atau ekspor lokasinya ada di sini. Oh, ya kemarin aku punya bisnis bambu ya, Paman. Justruan berarti sih so, yang kini, Paman lo pakai hutan bambu semua itu. Ini kayaknya produsen atau petani bambu. Mayoritas bambu semua itu, no. Nah cek lokasi kita menemukan hutan bambu. Mungkin di sana di lepas panda dua bisa berkembang banyak. warung kopi. Hmm. Jadi kalau tadi hutan pinus sekarang hutan bambu. Mungkin ini untuk bikin kansinan paman. Atau apa? Pembersih kaca paman? Oke, okay. nah. Tadi itu kita tuh habis bikin video prewedding di acara teman saya ini. Tak tolong ya udah sekalian cek, -cek asik lokasi, lokasi area sini tapi kita naik lebih jauh di mana ini Hongkong <tuk> Semarang ini dah barat kota terbesar dari gunung-gunung tadi Bawah samping ini jurang sudah besar.